Presiden kedua Indonesia Soeharto telah meninggal dunia 14 tahun silam, 27 Januari 2008. Nakoda Indonesia selama 32 tahun yang dikenal juga dengan julukan The Smiling General ini, disebut-sebut pernah masuk daftar orang terkaya dunia. Soeharto juga dikenal sebagai orang yang hidup sederhana, dia tidak pernah mengenakan pakaian mewah atau memakai perhiasan yang mahal. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Soeharto selama ini dikenal lewat kediktatorannya di masa Orde Lama. Kejatuhan Soeharto pada Mei 1998 menandai wajah baru dalam reformasi pemerintahan Indonesia. Namun sangat jarang tersorot harta kekayaan Pak Harto. Pak Harto, sebutan bagi Presiden Soeharto, dikenal sebagai pemimpin yang sangat kaya di Indonesia. Saat masih menjabat sebagai Presiden, kekayaan Pak Harto bahkan mencapai 4 miliar dolar Amerika atau sekitar 55 triliun rupiah. Angka itu tidak termasuk aset dari berbagai yayasan yang dikelola Soeharto dan keluarganya. Presiden Soeharto juga diketahui memiliki tanah seluas 3,6 hektar dan real estate di sejumlah kota besar. The Washington Post pernah menerbitkan liputan soal kekayaan Soeharto pada 1998. Diakses di situs resminya, liputan itu menyebutkan jika kekayaan bersih Soeharto saat itu adalah 16 miliar dolar Amerika, sedangkan kekayaan bersama keluarga mencapai 30 miliar dolar Amerika. Dalam laporan yang sama, Soeharto dikenal selalu hidup sederhana. Dia lebih banyak menghindari istana kepresidenan dan memilih tinggal di rumahnya sendiri di Jalan Cendana. Saat itu Pak Harto tidak pernah berpakaian mewah atau perhiasan mahal, namun tetap dilaporkan sebagai salah satu orang terkaya di dunia oleh majalah Forbes. Sebagian besar kekayaan Pak Harto dihasilkan melalui jaringan yayasan amal yang luas yang dipimpinnya. Uang yang dikumpulkan oleh badan amal telah digunakan untuk mendukung operasi politik partai Golkar yang berkuasa. Para kritikus telah menyerukan penyelidikan apakah Soeharto telah mentransfer kekayaannya ke rekening Bank Rahasia di Eropa. Anak-anak muda saat itu berani membuat gerakan untuk menggulingkan rezim Orde Baru Soeharto yang dibangun dengan hati-hati merebut setidaknya sebagian dari kekayaan keluarga dan mengembalikannya ke perbendaharaan negara. Saat itu di tahun 1998, Indonesia diketahui mengalami krisis ekonomi sangat parah di tengah revolusi. Krisis itu membuat Soeharto mundur dari jabatannya. Dalam beberapa menit setelah Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya dan BJ Habibie dilantik sebagai presiden ketiga Indonesia, Komandan Angkatan Bersenjata yang kuat menyampaikan pesan singkatnya bahwa militer akan melindungi Soeharto dan keluarganya.